jik jik balik lagi bersama VOC Benar ini kita akan review game sweet Banana, aja ya. seluruh hari ini kita akan berbagi info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor sweet Banana hari ini kita juga akan berbagi bocoran slot gacor hari ini khususnya bocoran slot gacor sweet Banana hari ini ya. Selur, hari ini kita bawa modal 99.000 enggak nyampe 100.000 ini kita depok kita akan mencoba mencari profit profit manis di sweet Bonanza pastinya ya seluruh ya, gimana lagi kita main kalau nggak di sweet Banana, pastinya karena kita cuma bisa sweet bawa rancah-bawa rancah-bawa rancah-bawa rancah langsung gaskan aja kita main di 4800 double cengatif kita langsung gaskan di 30 manual ayam nah, pertanyaan kita main dimana kita main di Red Cross, Hot bosku kursi itu slot erga total solid santai lo dunia harap di sini WD berapa pasti di pelunas posku dan cuma di sini satu-satunya situsnya menyediakan event menarik buat kalian semua ya seluruh apa itu punya event bonus new member 500% seluruh. jadi jika kalian depok seratus 100000 otomatis kalian bisa dapat saldo puluh 150000 dengan cara yang sangat mudah untuk caranya kalian daftar dengan saya yang ada di bawah dan depokan dulu 100.000 seluruh jika saldo depo sudah masuk kalian tinggal live chat aja untuk klaim bonus new member 500 persennya sur sangat mudah sangat sangat sangat mudah cuma di retos pastinya kalian nggak ribet-ribet klaim ke sana ke ke sana kemari, Kalian tinggal left chat aja ya. Lo iya langsung gas aja oh, untuk link gacornya saya sematkan di pin komen. Di pin komen kita juga tersedia link komunitas True di sana kita selalu berbagi info slot gacor hari ini, info slot hari ini, info slot gacor. sweet bonus hari ini.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 Info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor Sweetwanan hari ini ya, sur. Bagi tuh game ya kita ganti pola-pola dulu ini, back 4800 tapi khusus. Kita coba 30 quick ya, seluruh ya. Semoga kita dapat kristen kristen main anjir masih aja ada kayak gini, cok. Kalau di back 4800 tuh masih banyak apa ya bok-bok bok-bok apa bok, bok. ini namanya sering berkeluar kalau di bagus segitu nggak tahu kenapa. So 1800an masih ramai kalau 2400 enggak terlalu. Hmm. Hai dong. Ayo si Conan saya kasihlah kasihlah, kasih kasih yang manis. jpjp JP manis mongos. Hmm. Yuk. Boleh kali pisang. Aduh, yuk turun 4 langsung. Aduh, 4 oleh kok enggak mau, Cok ayo dong kasih kasih dulu cuk kasih kasih Frisbin cuh biar kita bisa meledak-meledak meledak-meledak mantap, meledak-meledak mentep meledak-meledak mantap tentu teman semua, semuanya seluruh jangan lupa seluruh jika ingin bermain, langsung kasihkan aja ke retro slot situs slot tergacor tersolid sampe rojaga dunia heras di sini WD berapa pun pasti di perlumah bosku dan cuma di sini kalian bisa mendapatkan event menarik seluruh event deposit 500% tuh. Jadi jika kalau rulasnya juga mudah, kalian tinggal daftar dengan referral kita. Terus depokan dulu ya seluruh seratus ribu nanti. Jika saldo depo sudah masuk, kalian bisa langsung klaim ke live untuk klaim bonus new member 500%. Co, jadi otomatis saldo kalian jadi 150.000 tuh. So, kapan lagi ada BO yang kayak gini ya cuma di Retro Slot pastinya. Yo itu slot gacor slot solid sandero, jaga dunia health yuk langsung kasih aja untuk link gacornya saya sematkan di pin komen saldo masih aman ya seluruh di 100.000 ini tapi kita belum ada tanda-tanda free stream free stream, mantap ya bos baik dong kasih kasih kasih kasih dulu langsung empat rolypot juga apa-apa yuk geser ke turbo ya seluruh ya ingat 30 manual 30 quick 30 turbo ya seluruh ya double change masih aktif ini pola-pola andalan dari kita pastinya double change selalu aktifkan double change dimanapun di kapanpun di situasi apapun karena kita pemain modal receh kita pemain bumbu profit selalu tambahkan WD di atas segalanya, surya selagi ada kesempatan WD WD kan saja tapi ini belum ada kesempatan WD jadi kita cari cari cari cari cari Juan dulu ya bos Ayo dong kasih kasih kasih lah jbjb manis pun ayo ayo ayo dong semangat aduh yuk dong kasih langsung lompat dong aduh semangka semangka anggur nanggung duduk aja na, yuk 4 lollip langsung dong kasih 4 lolipop langsung dong tidak mau kak. kasih kasih anjing 4 lollipop langsung enggak mau tuh hidung, dong Manga. ayo anggur dulu Aduh ya satu lagi aduh nggak bisa tuh nanggung banget loh kurang turun sedikit lagi sedikit lagi itu dapat free spin itu kita dapat 4 oh wow, ini ini ini udah ayo dong atas jelly itu tidak tiga tiga, tiga terocok. aduh aduh momen-momen yang menyebalkan ketiga tiga lollipop terus terusan dan kita belum dapat yuk kasihlah tuh kan sudah berapa kali kita dapat tiga tiga lollipop yuk ayo dong kasih kasih kasih uh uhuh, gimana lampu yuk enam boleh enam boleh kasih galik lah dulu lima doang yuk lumayan lumayan lumayan ya tadi juga hati pecah yuk semoga ini pertanda baik buat kita semua yuk kasih dong Hai dong pisang dulu jadi udah, yuk perkaliannya turunin dong perkaliannya turunin lagi Aduh oh, cuma kali 10 lumayan puluh 50000 ya seluruh masih sisa banyak spin yuk anggur dulu anggur kasih udah semangka anjing, semangka nggak pecah kalau semangka pecah jadi juga pecah enak gitu loh Waduh, cuma pecah tadi itu airong Kasih pecah berdubi-dubi dengan balon balon perkalian yang mantap. Kasih, kasih lah. Yuk, tuh, semangka jadi mantap. Yuk, manggis jadi. Yuk, aduh, lagi dong. Anjing, waduh, lumayan. Tim lima puluh tujuh ribu baru dua Cuk, kasih, cuk, kasih, cuk, kasih, cuk. Yuk, pisang mantap. Pisang jadi. Yuk, jelly pink. Waduh, manggis kurang satu aduh ragu nabu dong, dong. dong aduh tambahan tambahan tambahan nyamat tambahannya tambahan, tambahnya kasih dong last pin last pin duduk tuh oh, beneran dikasih tambahan dong yuk aduh pecah lagi dong anggur-anggur-anggur aduh lumayan lah ya 7.000 kali 38 lumayan 200 ratusan lah ya tur kita dapat tambahan fastin juga nih lima kali yuk, yuk naikin sejuta dong bisa kali bisa kali yuk kas kas kas kas, kas kan? kemana lagi coba? Buruh kali dua lima yuk pertanyaan lagi anjing anggur masih bertanya, apel boleh? aduh apel kasih dong, apel kasih mantap apel dua belas yuk. uruh pisang masih jeli cuk, lumayan uh, cu? tiga belas ribu kali empat ratus cuk enam ratus udah juga satu dua kita langsung buaskan wd sehabis ini ya surya. <SILENGALAN> kapan lagi kita bisa memotor Recep bisa Profit roh, mantap ya cuma di Retro slot pastinya itu slow tergacol kersolid santero jaga dunia akhirnya aja berhubung kesempatan WD sudah terlihat jelas disuruh ya, kita langsung gaskan WD kan saja ya, seluruh karena kesempatan WD nggak datang buat kedua kalinya maka kita manfaatkan sebaik-baiknya ya sur, ya Ingat jika ingin bermain, juga langsung geser ke Jakarta Retro shot. untuk link akunnya saya sematkan di pin komen. Saya payoses pin pamit turun diri bye bye seluruh salam jackpot semuanya.